Syahdu malam Mata akan terpecah Dada Perlahan Mempujamkan mata Berharap Kau ada untuk menyapa Walau hanya menyapa Sekejap saja Sesuai kasih aku masih bersamamu walau kini aku tadi sisimu tapi doaku bersamamu iringi setiap langkah susur rasa Sunyi terwat